Kami di sini bukan hanya melihat hasil, tetapi kami mengajak masyarakat untuk melihat proses. Karena bagian penuh juga, ini kan suatu pendidikan karakter bahwa dia harus terus berjuang sampai apa yang diinginkan ini berhasil. Om Swastiastu, nama tiang ibu tuh Aditama, penyarikan Banjar Tegasari. Kondisi Banjar Tegasari selama ini aman dan kondusif. Memang di Banjar ini ada yang positif, kemudian sudah dilakukan perawatan dan itu tentunya dari e, kepala lingkungan bersinergi dengan lurah, dengan dinas kesehatan dan lain sebagainya. E, kemudian e, ke kategorinya sekarang sudah sembuh dan sudah kembali. Untuk upaya pencegahan, kita mengikuti anjuran dan himbauan dari pemerintah. Selalu melakukan uh, social distancing, kemudian uh, pertemuan pun sering kita lakukan uh, untuk perjuru lewat media uh, WhatsApp, telepon, dan lain sebagainya. jadi jarang kita melakukan kegiatan berkerumun, begitu kemudian ya, dari dari dinas terkait juga sudah melakukan penyemprotan dan lain sebagainya di desa ada Tonjo sendiri juga sudah ada satgas yang menangani begitu kemudian kita juga ada ada satuan tugas Banjar Berdaya COVID-19 yang diinisiasi ketika COVID mulai melanda. Om Swastiastu. Nama saya I Gede Mantrayasa, Ketua Satgas Banjar Berdaya COVID-19 Banjar Tegesari, Tonjer. sesuai tugas daripada Banjar Berdaya COVID-19 Tegesari ini, jadi tugas utama kami adalah tetap menghimbau dan mensosialisasikan apa yang menjadi protokol kesehatan daripada COVID-19 ini kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, sesuai dengan nama satgas kami yaitu berdaya kami juga melakukan pemberdayaan terhadap potensi lokal yang ada di wilayah lingkungan kami. Nah, kami langkah pertama yang kami lakukan adalah mulai mengadakan pendataan. Salah satu dari hasil mapping dan kemudian apa namanya survei kami. Kami mulai melakukan pemberdayaan di bidang pangan. Yang kami lakukan pertama adalah ketahanan pangan. Jadi kami mulai melakukan kegiatan-kegiatan berupa pembuatan kelompok minatani. Kami ajak masyarakat untuk berkebun, terutama kebun ini dan kemudian berternak lili. Karena minatani ini tujuan yang kependeknya adalah minimal mereka bisa terpenuhi pangan mereka secara mandiri dalam masa-masa situasi COVID seperti ini. Kemudian, kami juga sudah membuat beberapa kelompok di wilayah ini termasuk juga dengan anak-anak STT. Kelompok di sini nanti akan menjadi hub uh, tentang pembebitan, sehingga dari bibit yang ada di hub ini, ini mulai disebar ke kelompok mereka. Kemudian, kelebihannya kita akan sebar ke beberapa warga yang ada di lingkungan Banjar Tegesari. Jadi, nanti uh, berkebun ini tidak hanya di tempat-tempat seperti ini tapi berkebun itu akan nanti ada mereka lakukan itu di masing-masing di rumah tangga. Minimal mereka dapat asupan sayur atau makanan gizi yang ber, yang artinya bisa mereka konsumsi. Rencananya, kami tidak akan berhenti pada dengan berkebun ini. Dari hasil pangan ini dan dari hasil budaya lili ini, nanti kami akan bentuk kelompok lagi untuk melakukan pengolahannya. Jadi pengolahan ikan, pengolahan sayur dan kemudian kami akan nanti bentuk kelompok yang akan memasarkannya jadi mungkin untuk awal kami tidak akan memasarkan jauh jawa ya kami akan memasarkan hanya mungkin sekitaran lingkungan Banjar Tegasari karena seperti data yang kita punya Banjar kami ini terdiri dari 1.248 kakak kalau itu dikalikan 3 saja satu kakak ada tiga orang itu sudah ada 6.000 itu merupakan pasar kami sebenarnya Kalau khusus untuk kelompok ini kami kan Uh, baru uh, di bidang pertanian, jadi kami mengandeng beberapa komunitas Jadi ada beberapa komunitas seperti misalnya ada kagama ketahanan pangan Jadi di sana kita juga ajak turut mendampingi Kemudian ada beberapa teman-teman dari komunitas alam santi yang memang bergerak di primakultur Jadi itu yang kita ajak ke sini untuk mendampingi bagaimana ini bisa berlanjut minimal uh, kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi itu tidak akan kami alami. Jadi ini mungkin akan lebih smooth. Kemudian untuk lele, sebenarnya warga-warga di sini juga beberapa sudah melakukan budidaya lele. Tetapi usus yang di sini karena dia kelompok, maka kami menggandeng beberapa perusahaan, istilahnya yang bergerak di bidang budidaya lele. Seperti di sini ada Maxi Bio Lele. Nah kami berharap, mari kita mulai bersinergi. Berkolaborasi, artinya melihat potensi yang ada di sekitar kita Kita manfaatkan apa yang ada untuk memang kepentingan masyarakat luas Apa yang ada di sekitar kita ini kolaborasi antara misalnya pemerintah, komunitas, masyarakat Terutama unsur penggerak-penggerak banjar Jadi bagaimana nanti banjar ini harus menjadi garda terdepan Karena ini banjar ini yang berharap langsung dengan masyarakat Jadi ayo kita mulai bangkitkan potensi yang ada di banjar untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas itu aja